Saya hormati, hari ini kita akan belajar tentang tutorial pembuatan absensi untuk si wajar guru dan pembuatan ah mengganti background kelas Pembuatan absensi lebih kita fokuskan ke guru MAPEL atau guru PAI dan guru penjas Untuk yang guru kelas, kemarin-kemarin kita sudah ah, membuat Jadi tinggal dicari saja di channelnya Rin Eco channel ini. Untuk guru PAI, nah ini kita akan buat ini permintaan dari teman-teman juga, kita juga membuatnya. Oke langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita masuk di webnya Sivajargoro. Silahkan diketik saja sd.sivajargoro.net. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah setelah kita masuk di webnya Si Panjergo, kita login dengan akun masing-masing. Ya, silahkan login dengan akunnya masing-masing, kemudian klik masuk. Nah, di dalam sini kita sudah masuk ke halaman dashboard. Nah, di sini kita akan melihat kelas kita. Karena kita guru PAI. Jadi akan banyak kelas di sini. Berbeda dengan guru kelas Mereka hanya punya satu Gambaran kursus kelasnya Sedangkan guru PAI Kalau kita mengajar 6 kelas Berarti nanti akan muncul Kelas 1 Sampai kelas 6 PAI Itu kelasnya berbeda-beda Jadi kita nanti Tugasnya sedikit berat Daripada guru uh, Kelas Kalau guru kelas dia upload file satu kali sudah masuk. Kalau kita nanti harus masuk ke semua kelas yang ada di sini, ya kelas agama yang ada di sini. Oke? Okay. Langkah pertama yang lakukan adalah kita masuk ke salah satu kelas dulu. Ini contoh saya masuk ke kelas satu dulu, ya. Ini gambarnya masih masih biru, masih dari awalnya. Kalau yang penjas ini sudah saya rubah. Karena saya ngajar dua mapel, PAI sama Penjas, otomatis di ya, di dapodik saya ngajar dua mapel, jadi di Sipaljergoro ini juga muncul dua kelas. Nah, kita akan pilih salah satu kelas dulu, kita klik yang ini kelas satu ini, satu kali di sini. Nah, di sini ada keterangan kelas 1 A pendidikan agama. Oke, yang harus kita lakukan kita akan membuat absensi untuk kelas 1A ini kita harus klik hidupkan mode ubah dulu. Kita klik satu kali. Kemudian kita akan diarahkan ke dalam dashboard menu pengumuman ini. Kalau tadi sudah kita aktifkan mode ubah, kita baru bisa mengedit isi yang ada di sini. Oke, okay, kita membuat absensi, maka kita lihat di menu pengumuman di sini ada tambahkan sebuah aktivitas atau sumber bapak ibu klik satu kali di sini klik satu kali nah muncul tampilan seperti ini kita klik attendance klik attendance satu kali scroll ke bawah sedikit nah. di sini muncul menambahkan attendance baru nama ini ada ada tanda merah ini wajib diisi. Nama attendant ini kita ganti uh, daftar hadir kelas 1. Karena yang kita ubah tadi kelas 1, maka di sini daftar hadirnya kelas 1. Deskripsinya Bapak Ibu bisa isikan nanti supaya muncul di halaman utama. Supaya anak-anak tahu apa yang harus mereka mereka lakukan dengan daftar hadir ini, ketikan saja: ayo absen, mulai pukul 07.00 WIB, sampai kita kasih tendang waktu cukup lama. 19.00 atau jam 7 malam, karena kasian biasanya itu HP-nya tuh masih dibawa orang tuanya kerja, mereka orang tuanya pulangnya itu uh, jam 5 sore atau sampai maghrib, jadi kasih mereka kesempatan untuk absensi sampai jam 9 malam. Ini kasih keterangan lagi, jangan lupa ya nah ini untuk untuk mengingat saja supaya mereka lebih senang, ya kalau ini sudah diketik seperti ini, di bawah sini ada tampilkan deskripsi di halaman kursus kita centang Kita scroll ke bawah lagi, kemudian kita klik simpan dan kembali ke kursus. Kita klik satu kali. Nah, maka di sini di halaman kelas tadi sudah muncul nah ini. Daftar absensi kelas 1 sudah muncul. Ini ada keterangan, ayo absen mulai pukul 7.00 sampai 9.00, jangan lupa ya tadi sudah, deskripsinya ya. Nah, kemudian kita masuk di daftar hadir yang sudah kita buat ini. Kita klik satu kali di sini, kita akan diarahkan ke dalam absensinya, kita scroll ke bawah lagi. Nah, di sini ada session, at session, report, export, status set sama temporary nah ini bapak ibu yang harus bapak ibu lakukan adalah klik di add session nah di add session ini ini kita rubah di ini kan hari ini kita rubah ke sebelumnya atau bisa tanggal 10 Januari waktunya cari jam 7 pagi sampai jam 19 malam kita rubah ke tadi ya klik kalender sudah dicentang sekarang kita klik di multiple session klik di sini kita geser ke bawah lagi repeat the session ulangi untuk kegiatan ini kita centang di sini harinya kita centang hari untuk absensinya anak-anak supaya bisa melihat absensinya senin sampai sabtu kita centang semuanya sudah kita centang, kita geser ke bawah lagi. Ulangi setiap minggu. Oke, okay. repeat until. Nah, kalau kita mau langsung satu semester, berarti harus dibuat bulannya ini sampai bulan Juni. Oke, okay. student recording. Kalau student ini kita centang. Kemudian automatic marketingnya ini juga kita yes. Kemudian geser ke bawah lagi, klik add. Nah, di sini sudah jadi absensinya sudah jadi. Kita coba masuk di salah satu hari di sini di tanda hijau ini. Nah, nama-nama anak yang ada di kelas itu juga sudah masuk di sini. Ini masih PLA. -E ini masih dalam bahasa Inggris. Kita rubah dulu ke bahasa Indonesia. Kita kembali ke atas. Di sini kita lihat di status set. Klik status set. Kemudian kita scroll lagi bawah sedikit. Nah, P ini harus kita ganti. Ini ganti menjadi H. Ini S. Ini I ini A. H ini keterangannya sudah hadir, S ini keterangannya sakit, I ini izin, izin, A ini absen atau alfa, kita lebih uh, kenal dengan kata alfa ya. Kalau sudah kita edit seperti ini, kita klik update, klik update, oke okay, kita lihat di uh, session tadi, kita masuk ke bawah, kita coba lihat di sini, apakah sudah masuk atau sudah berubah harinya uh, ini, sudah berubah menjadi H, S, I, dan A oke, okay. kalau sudah seperti ini, berarti pembuatan absensi sudah selesai nanti kita tinggal melihat hasil dari absensi putra-putri kita itu untuk absensi sekarang kita bergeser ke uh, mengubah kita kembali ke dashboard dulu, dashboard apa Ibu Nah, kalau masih biru seperti ini, kadang kita bingung, ini mapel apa ya Nah, kita rubah dulu ke, ini kita masuk ke sini satu kali Kemudian kita di sini, di administrasi ini, kita lihat ke sini Ubah pengaturan Klik ubah pengaturan Nah, kemudian kita geser ke bawah Sampai ketemu gambar kursus, nah ini sampai ketemu gambar kursus kita cari di file kita di file nah, ini sudah saya siapkan agama kelas 1 kita tarik saja kita drag and drop oke okay. kita masukkan ke gambar kursus ini dia sudah masuk kemudian kita geser ke bawah kita simpan Coba kita lihat di dashboard, apakah sudah berubah? Klik di dashboard Kita tunggu, ah ini agama kelas 1 sudah Jadi kita lebih mudah kalau ada backgroundnya seperti ini Kita lebih mudah untuk mengakses Kadang kan kita itu masuk ke sini, ini kelas 1, ini mapel apa ya Ini kelas 6, ini mapel apa ya, tapi kalau kita kasih gambar seperti ini Itu lebih mudah untuk mengakses Nah ini berlaku juga untuk kelas-kelas yang lain Silahkan dijawab Bapak Ibu kita baru menyelesaikan absensi kelas 1. Nah, Bapak-Ibu belum menyelesaikan absensi untuk kelas 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Cukup mudah bukan? Uh, silahkan dicoba. Jika masih ada kesulitan, bisa tanya-tanya di kolom komentar di bawah. Oke, okay? terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-like, comment, and subscribe.